Halo sahabat Halo Mail Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halo Mail Studio. Halo Mail Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Dalam episode ini kita kedatangan sahabat saya nih, Dani Agus Wahyudi. Beliau adalah software engineer di Bank OCBC NISP Bandung. Saya biasa manggil nama nih. Halo Dani. Halo Ci Meli. Halo teman-teman Halo Mail Studio. Wah, wow. kalau teman-teman masih ingat di episode Nunggu Makan Siang bareng Ibu Siska Narulita yang tayang perdana di bulan Januari 2021, kita pernah ngobrol-ngobrol tentang IT di perbankan. Nah, di episode ini salah satu nama yang disebutkan di episode tersebut berkenan hadir. Dan boleh cerita nggak apa sih software engineer? Oke, okay. uh, sebenarnya software engineer itu ada banyak bagian ya. Uh, diperbankan itu ada yang lebih ke sisi pemrograman, ada yang lebih ke sisi aplikasi, terus ada yang maintain server, ada yang network, service desk dan security. Tapi untuk bagian saya sih lebih ke sisi data warehouse. Jadi cakupannya tuh lebih untuk pemrogramannya lebih sedikit, jadi dan lebih banyak ke sisi database ya. Nah, kalau bilang sisi data warehouse ke sisi database-nya, kerjaannya di sana seperti apa, nih Dan? Supaya teman-teman pada tahu dan kebayang divisi IT-nya di sana. Kalau di sisi saya itu, jadi dari tim bisnis, awal-awalnya itu mereka mengajukan uh, untuk requirement-nya ke sisi IT. Nah, setelah mereka mengajukan uh, requirement-nya ke sisi IT, karena kita sekarang sudah mulai menggunakan sistem Scrum, jadi dari tim kita itu uh, menganalisa lebih lanjut, untuk requirement yang diajukan dari tim bisnis. Setelah itu kita mulai setelah jelas maksudnya setelah jelas untuk requirementnya. Nah, terus dari sisi kita mulai mendevelop sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Tentu saja dengan uh, urutan pengerjaan yang sudah ditentukan oleh atasan. Jadi maksudnya ditentukan oleh atasan itu begini uh, prioritasnya itu sebenarnya yang mana dulu sih gitu. Dari, dari satu proyek ke proyek yang lain, karena kan untuk proyeknya sendiri kan banyak gitu. Nah, setelah jelas untuk misalkan, oh, proyek A yang mau dikerjakan uh, setelah itu baru kita mulai mengerjakan buat si proyek A tersebut gitu. Nah, setelah dikerjakan, uh, kita mendevelop sesuai dengan requirement yang sudah disetujui uh, di awal gitu, karena kan kita harus deal di luar dulu nih. Uh, maksudnya, deal di dulu tuh. Requirementnya seperti apa gitu kan karena requirement dari user kan pasti berkembang terus gitu kan ya secara terus menerus. Nah jadinya makanya kita batasin gitu misalkan sampai poin A dulu gitu. Nah setelah sampai poin A itu uh, kita ngedevelop dulu nih sampai ke poin A itu setelah itu dicek dulu secara internal. Tapi bukan uh, pertama-tama cek internal itu seperti ini. Jadi dicek dulu sama sisi yang buat dulu yang buat pem programernya dulu sisi satu, nah terus kemudian dilempar lagi ke sisi orang lain, tapi masih masih dalam sisi IT juga. Nah setelah itu diceklah sama orang kedua, takutnya kan ada bug ataupun ada yang apa ya datanya perlu dicek dulu kayak gitu, tidak sesuai dengan requirement awal. Nah setelah itu baru dilakukanlah UAT dengan user, UAT itu user acceptance test. Nah setelah UAT-nya selesai kemudian di cross-check kembali di QC sebelum dinaikkan ke level production gitu nah setelah di QC sudah oke okay. kemudian kita minta approval untuk deployment kemudian di deploy lah ke production gitu seperti itu sih Ci ini ngomong-ngomong soal cerita Daniel kok kayak mata kuliah RPL ya ya apa masih ingat mata kuliah RPL Dan? ya ingat inget lah sedikit-sedikit ada ya? Jadi pengaruh tentang tri system landscape, change management itu ada ya dan? Ya memang memang memang seharusnya itu seperti itu gitu. Jadi supaya saat deployment ke production itu tidak mengganggu flow flow production yang sekarang udah berjalan gitu. Dan selain itu juga kan kita juga uh, memantau proses-proses yang udah di deploy tentunya gitu setiap hari gitu setiap hari dan setiap bulan pun ada uh, beberapa Istilahnya, beberapa hal lah ya yang dilaporkan untuk uh, ke ke tempat tim bisnis gitu, dari yang di, dikeluarkan dari sisi data warehouse. gitu. Berarti ini kerjanya dalam tim ya, dan ya, nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Oh iya, pasti per project banget. dalam tim. Iya, pasti. Nah, kalau kayak gini, berarti ada skill tertentu nggak yang dibutuhkan oleh seorang software engineer nih. Harus skillnya apa? Menurut saya yang, ini menurut menurut pengalaman saya pribadi ya, maksudnya kan pas waktu masuk-masuk uh, justru dulu tuh jujur pas waktu masuk-masuk bingung gitu. Karena uh, jumlah, istilahnya jumlah baris yang di coding saat kuliah dengan yang di real pas waktu kerja itu langsung, istilahnya agak jomplang lah ya gitu maksudnya. Cuma meskipun agak jomplang sendiri, ya kita bertahap gitu, maksudnya mencoba bertahap untuk mempelajari, oh gimana sih caranya uh, mendibak program yang udah ada gitu, supaya kita bisa memaintainnya gitu kan, itu satu. Terus kedua itu uh, yang paling penting lagi, logik. Logik itu penting banget gitu, karena kan, Uh, kita kan harus bisa mengetahui, oh yang udah dikoding oleh orang lain itu seperti apa, sampai tahap mana dan bagian mana sih yang perlu kita kembangkan kembali, seperti itu sih, gitu. Nah, gimana cara Dani sendiri supaya uh, ini kan perjalanan ya dari selesai kuliah sampai kerja, jadi punya pengalaman, oh harus begini begini itu, ada tips and trik nggak nih buat teman-teman semua? Menurut saya tips and triknya ya perkuat di bagian logik ya gitu Perkuat di bagian logik satu sama uh, algoritma itu juga pun penting gitu Nah terus untuk bahasa sendiri itu bisa menyusul gitu kan Karena untuk bahasa sendiri kan nantinya kan pasti beda-beda gitu kan ngikutin dengan perkembangan zaman saat ini tuh lebih baik menggunakan sistem apa seperti itu Wah dari sini kita jadi tahu nih pekerjaan software engineer perbankan jadi seperti apa. Dan boleh nanya lagi nggak nih? Selama ya, ini boleh. pernah terlibat di satu proyek tertentu nggak nih? Boleh cerita mungkin buat teman-teman semua. Yang teman-teman semua tahu itu di proyeknya SPT kali ya. Kan jadi di BNI SPT ini mulai mengeluarkan untuk SPT yang disediakan sendiri dari dari sisi bank gitu. Jadi Kan sebelumnya itu kalau misalnya kita mau melaporkan buat pelaporan pajak gitu ke sisi dirjen pajak itu kan sulit tuh ya. Jadi kita harus nge sendiri secara per tahun dan harus dilaporkan secara manual gitu ya. Nah cuma kemarin ini kita coba buat untuk supaya sistem dari bank sendiri langsung mengeluarkan untuk sisi pelaporan SPT-nya sendiri gitu. Itu sih, tapi saya kan ini balik lagi ke tim ya, kebenaran kemarin ini saya eh, di bagian untuk mengambil datanya sih gitu, jadi cari sih dari mana sih sumber buat ngambil data A, ngambil data B, ngambil data C gitu di deploy nanti baru masuk ke production hmm. itu sih ya, dan untuk sisi yang tampilan-tampilan lainnya sih ya dipegang oleh tim lain gitu tentu aja karena ya make cuma megang bagian kecilnya aja sih gitu. Oh iya dan kepo nih nyambung sama soal project. Biasanya kalau per project tuh kira-kira waktunya kurang lebih berapa lama tuh? Uh, nah kalau untuk per project sendiri ini uh, saya sendiri nggak bisa ngomong istilahnya sakleknya berapa lama hmm. ya ya. Jadi hmm, bisa aja ada yang seminggu kelar, bisa aja hmm. ada yang misalnya paling minimal tiga hari lah ya gitu. Jadi develop sehari terus. Ada sit sehari kemudian yit sehari gitu ya. Kalaupun itu UIT-nya lancar gitu. Hmm. Kalau misalkan yang panjang mungkin bisa berbulan-bulan oleh ya, Tergantung scope proyeknya sih gitu. nah ini ada pengalaman menarik nggak dari satu atau dua Project yang boleh diceritain? Yang berkesan mungkin, mungkin buat Dani? <laughs> mungkin yang berkesan tuh pas waktu masuk kali ya. Pas oh. waktu masuk jadi gini kan bingung tuh, maksudnya dulu kan ngoding di kampus pendek-pendek gitu ya. Nah, begitu masuk ke perusahaan, loh, kodingannya sampai beberapa ribu baris gitu. Nah, kan bingung tuh, maksudnya baca bagian mana sih gitu yang harus di, kita lihat gitu kan, nggak mungkin dalam waktu yang singkat kita ngeliatin semua gitu kan. Jadi kita bisa, harus bisa tahu, oh bagian mana sih, bagian kecilnya, oh kita nambahinnya cuma di sini gitu. Paling pas waktu awal-awal bingung gitu, oh ini cara cara masukinnya belah mana sih, cara apanya belah mana sih, ya cuma kan nanya sih ke teman-teman lain gitu maksudnya tuh. Benci. Oh jadi kalau di kampus pasti ratusan mah santai ya? Santai sih itu beneran begitu masuk syok saya sih itu kebaca paling itu tuh sebenarnya yang apa ya yang paling Awal-awal kan kasih yang justru yang paling mudah kan, seribu lah gitu. Ngeliat seribu pun udah udah panik gitu saya. Wah ini kapan beresnya nih ngeliatin kayak gitu. Terus bagian mana sih, bagian mana yang harus ditambahin gitu. Padahal awal-awal tuh dikasih panduan loh Ci. Hmm. Kasih panduan dokumennya kayak gimana gitu kan. Dokumennya apa, oh carilah bagian ini, tambahkan ini gitu. Awal-awal dikasih kayak gitu tapi masih panik gitu ngeliat ngeliat seribuan baris gitu. Itu tuh seribuan tuh masih yang biasa. Masih ada lagi yang sampai berapa ya, 6.000 baris gitu. Sebagai penutup, mungkin ada pesan-pesan nih dari Dani buat generasi muda supaya kita bisa terus belajar dan berkarya. Pesannya apa nih, Dan? Uh, mungkin lebih spesifik aja kali ya. Kalau untuk generasi muda mungkin ada yang lebih expertnya lagi gitu. Kalau, kalau dari saya sih mungkin untuk yang baru khususnya yang buat baru masuk kuliah di IT ini dan yang lagi sedang menjalankan ya yang belum belum sampai skripsi mungkin menurut saya lebih lebih perkuat di sisi logik, terus di uh, debug dan apa ya yang maksudnya level-level dasarlah saat untuk belajar pemrograman gitu karena menurut saya kayak proxy itu penting gitu karena hmm. Menurut saya proxy itu lebih kayak ke istilahnya, kita kayak baru belajar baca lagi lah ya di sisi IT gitu. Nah, dan logik itu seperti kayak kita belajar uh, matematiknya, tapi di sisi IT gitu. Nah, kedua hal itu menurut saya yang, yang lebih penting gitu, diperkuat dulu dasarnya. Nah, setelah itu baru bisa masuk ke bahasa pemrograman. Nah, selain itu, buat yang skripsi. Nah buat yang skripsi mungkin saya ada tips and triknya nih. Nah mungkin nggak tahu ya Cimeli dulu tahu nggak ya pas waktu saya skripsi itu sebenarnya uh, teknik saya itu seperti ini gitu. Uh, saya mencoba gitu berusaha sebaik mungkin supaya uh, saat di saat ditanya oleh dosen penguji gitu ya supaya nggak ada feedback balik ke saya gitu nah saya berusaha sebaik mungkin supaya nggak ada feedback balik itu gitu Jadi, berusaha sebaik mungkin supaya penguji itu memang benar-benar nggak ada feedback balik dan ter, uh, kan sudah oke okay, gitu Di, dicoba diusahakan sebaik mungkin gitu tapi meskipun gitu tetap aja nih mungkin Cimeli inget nggak ya dulu pas waktu saya skripsi pas waktu tugas akhir tuh Cik, kan sempat ditemukan tuh kata-katanya masih ada Kerja praktek, nah ya. itu. <laughs> yang saya masih ingat sampai sekarang itu sih. Jadi buat yang skripsi juga jangan lupa tuh dari kerja praktek masuk ke tugas akhir diganti kata-katanya kerja praktek jadi tugas akhir. Iya harus gitu diperiksa akhir. ya dokumentasinya. <laughs> tetap ketahuan ya, masih ketahuan. Ya, <laughs> Oke, okay. terima kasih dan semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah obrolan kita kali ini, sambil nunggu menu makan siangnya teman-teman siap. Semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya channel Youtube Holomel Studio. Terima kasih. Thank you. Bye.